สวัสดีค่ะค่ะโนเกียอ่า 2020 นะคะคะ Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel SaveNSka. official dan di video kali ini seperti biasa di sini saya akan memberikan preset-preset yang terbaru lagi, guys ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu satu presetnya. Oh. Oke, lanjut ke preset yang kedua ya. oke lanjut ke versi yang ketiga lanjut ke persediaan keempat Oke lanjut ke persediaan Oke lanjut ke persediaan kelima <b Sword streaming> Oke, lanjut ke versi yang ke enam ya. Oke, lanjut ke versi yang ke tujuh. Oke, lanjut ke persediaan ke delapan ya. Oke, lanjut ke persediaan ke sembilan. Bila gue bil, siapa? Siapa tadi? Oke okay, lanjut ke versi yang ke sepuluh. Oke okay, lanjut ke versi yang ke sebelas. Oke lanjut ke persediaan ke-12 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke ke-13 Oke lanjut ke versi yang keempat <SILENCIO> belas Oke lanjut ke versi yang kelima <SILENCIO> belas Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-16. Lanjut ke persediaan yang ke-17. Oke, lanjut ke presiden ke-18. <SILENCIO> Oke, lanjut ke presiden ke-19. saya lanjut ke persediaan yang ke 20 ya Oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.